Halo, selamat malam semuanya, selamat datang di Talks On by Kelas Data Iqra. Uh, saya Rahul Mulyana, Data Tech Spesialis dari Iqra, malam ini saya akan menjadi host untuk Talks On ke-38, Kelas Data Kolaborasi dengan Data MBA dengan judul An Amateur Take On Product Bundling and Recommendation. Oke, okay, sebelumnya kita mulai Talks On, pada malam hari ini uh, saya akan informasikan sekilas tentang Iqra IKRA adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi and talent development di area data business innovation sebagai enterprise solution and individual professional. Di antara sekian banyak program IKRA, salah satunya ialah kelas data. Kelas data adalah program dari IKRA yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk 10 publik sesuai dengan tagline kami, analytics for everyone. Talks on yang teman-teman ikuti saat ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas data yaitu live stream webinar yang menghadirkan para profesional atau ekspertis di bidang pakar data yang berbagai wawasan tentang data itu sendiri. Data MBA atau uh, Management Business Analytics adalah program pembelajaran eksklusif untuk para future leader, selain mempelajari bisnis use case, peserta juga dilengkapi dengan kapabilitas data analytics. Kunjungi website kami yaitu www.ikra dotcom/slash/data-mba untuk informasi lebih lanjutnya. Spesial di bulan Juni 2021, kelas data Baikra berkolaborasi dengan program data management business analytics dalam menyelenggarakan Talks On. Di Talks On ini, beberapa grup yang ada di data MBA Bates 4 akan sharing seputar jernih mereka dan use case yang mereka kerjakan di pengerjaan proyek Capstone Data MBA ini. Topik talk on dari data MBA yang akan dibawakan pada malam ini adalah An Amateur Take-On Product Bundling and Recommendation oleh Mas Epo Kusuma yang sebagai dosen serta-peserta data MBA batch 4. Dan Shina Abigail sebagai data enthusiast serta-peserta data MBA batch 4. Mungkin aku perkenalkan dulu, untuk Mas Epo Kusuma merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta. Background beliau merupakan lulusan S1 teknik, Geologi di ITB, lalu melanjutkan S2 Petroleum Geoscience di Universitas Manchester Inggris. Saat ini kesibukannya mengajar untuk mata kuliah sedimentologi, mengajarkan beberapa riset ilmiah dan juga implementasi machine learning di bidang sedimentologi. Untuk uh, Shina Abigail merupakan seorang detail antusias yang hingga saat ini masih menempuh pendidikan di University College London jurusan fisika. Wah luar biasa ya. So, everyone, please welcome Mas Epo and Shina. Halo Mas Epo, Cina, Thank you ya, Hello. udah bergabung bersama Iqra di Talkson Malam ini. Gimana kabarnya Mas and Shina? Baik. Oke, okay, great. Shina, gimana kabarnya? Baik, baik. Ah, baik ya. Oke, okay. thank you for coming Mas Epo and Shina. Uh, I hope you will enjoy our Talkson. So, please, uh, go ahead. Dan oke, okay, sebelumnya kita mulai talkshow malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya selama mengikuti sesi talkshow ini. Pertama, please stay tune hingga sesi talkshow malam ini selesai karena di akhir sesi akan ada pengisian feedback form sebagai syarat bagi teman-teman untuk mendapatkan e-certificate. Selain itu, teman-teman bisa update kegiatan talkshow malam ini ke Instagram story teman-teman dengan memberikan caption tentang talkshow kami tag ikra, add ikra uh, underscore ID, dan kelas data underscore ikra karena kami mempunyai menyimpan 4 voucher ya, empat voucher diskon untuk kelas on by ikra ini senilai ratus ribu untuk empat follower ikra yang beruntung. Uh, Oke, okay. uh, Mas Epo, Envina, boleh uh, silahkan presentasinya. Oh, maaf, nanti... Nanti pas saya presentasi, kalau saya harus matiin kamera karena wifi nya agak jelek. Jadi supaya tetap lancar, oke okay. minta izinnya Oke, oke. apa-apa. Oke, sini nanti pas lagi scene design, kita gantian aja ya share screen Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, uh, Mungkin izinkan aku untuk share screen ya, uh, Mas Rahul. Yap, monggo. <tuh> oke, okay, semoga layarnya sudah terlihat nih ya. Uh, aku coba present. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Eposya Kusuma tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Rahul ya jadi uh, saya ini adalah dosen di bidang teknik geologi uh, have nothing to do dengan produk marketing and this, this kind of things gitu, jadi uh, hal tentang produk bundling dan recommendation itu adalah hal yang super new buat saya nah ini saya bakal sharing pengalaman uh, dan sharing pengalaman tentang bagaimana pengalaman saya mengerjakan Uh, bu, lebih lebih bukan bagaimana cara mengerjakan, tapi kayak apa yang kita rasakan, kenapa kita gagal, dan kenapa kita bisa achieving the final result uh, dari sebuah Project ini. Jadi, uh, meet the teams. Jadi sebetulnya untuk pengerjaan Project ini kita ada enam orang. Ada Mbak Elvira, ada saya, Mas Hapis, Mas Zaki, Mas Rehan, dan Mbak Sina juga. Uh, disclaimers, kita semua ini adalah data entusias sebetulnya. Uh, tidak ada dari semua kita ini yang uh, sudah bekerja secara profesional sebagai data scientist, apalagi membuat model yang diimplementasikan secara komersial. Jadi kita ini newbie semuanya. Nah, kemudian kita ini adalah bagian dari uh, yang namanya IKA Data MBA Course. Jadi dilaksanakan selama 8 minggu. Jadi uh, dilaksanakan selama 8 minggu, isinya adalah kursus-kursus-kursus. Dibeli capstone kemudian ekspektasinya ada menghasilkan result sounds so easy ya tapi in reality tidak seeasy so itu jadi um, course 8 minggu itu banyak tugas pretest, post -test, assignment dan segala macam kita semua pusing uh, banyak pegadaian mengerjakan itu uh, kemudian diberi capstone nah capstone juga kita sudah diberi alahan sebetulnya sudah diberikan demo tapi yang reality uh, tidak es tidak yang kita bayangkan jadi kita sempat, sebelum achieving the final result, kita sempat ada pivot satu, pivot 2, yang masing-masing itu gagal. Nah, kita bakal sharing di sini mungkin, uh, kenapa sih kita gagal gitu ya. Uh, karena saya yakin, uh, uh, pas partisipan di sini nggak ingin mengerjakan uh, sebuah project yang hasilnya gagal. Nah, di sini kita lihat mindsetnya apa sih, kenapa sih kita gagal, dan next step-nya supaya tidak gagal tuh harusnya seperti apa. Oke, okay, um, Mungkin sedikit description aja yang namanya produk bundling itu apa sih. Jadi, produk bundling itu adalah akan effort yang dilakukan sama company untuk meningkatkan sales dengan cara menggabungkan dua buah item ya. Jadi, di sini kita punya dua buah item, kita gabungkan. Hopefully, kalau kita bundling itu dia bakal, uh, sellingnya bakal meningkat. Biasanya adalah setelah dibundling itu akan diberi discount atau failure yang lain gitu. Either get one, uh, get one uh, buy one, get one for free atau sejenisnya tapi idealnya adalah uh, kedua item ini uh, tidak mungkin adalah dua-duanya item yang populer. Yang satu itu harus yang populer dan lagi harusnya tidak populer. Jadi produk yang tidak populer ini akan terangkat value-nya gitu. exposure-nya dan marketing value-nya uh, dengan membanding dengan data yang, dengan produk yang populer seperti itu Kemudian nah what did we do? Jadi kita terima data mentah gitu berupa tabulasi receipt jadi kita punya receipt, kemudian masing-masing receipt itu ada nama produknya, ada tanggal, harga, dan segala macam. Kemudian kita cleaning up the data, kemudian kita melakukan analisa, namanya market basis analysis. Sebenarnya banyak algoritmnya, tapi algoritm yang kita pakai itu Apriori very algorithm. Mungkin beberapa orang bilang juga ini sebagai asosiasi rule, ya, association rule. Intinya dari sini kita akan mendapatkan tiga buah numbers di sini, ada support, support confidence dan lift dan ini ketika tiga nomor ini akan kita gunakan sebagai considerasi untuk menentukan kira-kira produk A dan produk B 1 dan 2 ini uh, bagus gak kalau misalkan kita bundling dan segala macam well itu vanilla ya maksudnya itu adalah algoritma yang uh, as is gitu ya uh, pure-nya. sedangkan nanti kita bakal cerita kenapa ini uh, tidak bisa diimplementasikan secara langsung jadi long short story mungkin saya akan cerita tentang a priori algoritma apa yang dimaksud dengan itu. Jadi kita akan memiliki namanya basket data. Basket data itu adalah kumpulan dari uh, nomor of resep, gitu ya satu sampai 5. Masing-masing risk itu uh, ada daftar produknya, A, B, B, E, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat di sini uh, yang mana berpasangan, yang mana, uh, yang, paling man yang, yang A itu dia paling sering muncul bareng apa. Nah kita bisa bilang itu adalah asosiasi rule gitu ya. Nah, uh, tadi di sini kita sebut ada asosiasi rule, luarannya adalah support, confidence, sama lift. Untuk menghitung ini semua, rumusnya pretty, pretty much exclusive. Ya. Jadi kita tinggal menghitung frekuensi, dibagi number of data, frekuensi number of data, ini support ya. Ini support, nah support dapat mana dapat di sini. Um, misalkan gini, saya ingin menghitung uh, nilai uh, ketiga ini untuk produk A ke produk C, gitu. jadi harus dua. Pertama kita hitung dulu support produk A, support produk C, persamaannya ini ya, simple. Kemudian support produk A, C, berarti uh, kalau kita lihat di sini kan produk A itu kan 1, 2, 3. Nah, 3 dari lima gitu ya, berarti tiga dari 5. Produk C itu uh, 4 dari lima karena dia muncul 4 kali. Nah, sedangkan yang muncul A dan C itu dia hanya tiga jadi 3 dibagi 5. Masing-masing punya numbers. Nah, numbers ini coba kita masukkan ke dalam perhitungan confidence dan lift. Akhirnya, kita dapat mendapatkan angkanya di sini, confidence dan lift-nya. Uh, kalau lihat dari gambar di sini, ya, kita punya produk uh, Kita coba lihat produk A versus produk C. Kira-kira, uh, lift-nya berapa? Confidence-nya berapa? 300 number saya di sini, 1,25. Jadi, di mana ada produk A itu pasti ada produk C. Kalau kita perhatikan di sini, nah, sedangkan kita coba di sini dengan produk A versus produk B, ketika kita lihat di sini di basket data juga kita lihat produk a pasangannya c produk a pasangannya ada b nya c a c jadi jarang sekali kita memiliki produk a yang berpasangan dengan c oleh karena eh, berpasangan dengan b oleh karena itu seharusnya tidak tidak apa yang memiliki asosiasi yang bagus coba kita lihat angka confidence sama liftnya ternyata berbeda jauh nih nilai confidence sama liftnya untuk produk a, antara a dan c dan a dan b jadi the higher the lift itu biasanya uh, memiliki asosiasi yang tinggi, sedangkan the lower the lift itu artinya memiliki asosiasi yang rendah. Itu vanilanya. Tapi in reality uh, way much complex than that. Kemudian uh, seperti kita bisa lihat ya persamaannya sederhana sekali. Jadi algoritmnya pun bisa diketik secara manual, cuman beberapa baris ini, gitu ya. Um, kemudian uh, setelah kita dapatkan semuanya, biasanya nanti kita bakal punya Uh, ini A-nya, ini c nya gitu. Jadi, kita punya produk satu. Kalau dipasangkan dengan produk A, itu nilai supportnya berapa? Confidence-nya berapa? Lift-nya berapa? Produk dua. Jadi, kita bakal semacam punya matriks yang besar sekali, yang isinya adalah pasangan-pasangan produk. Begitu. Nah, kemudian kita bisa ranking langsung ya dari yang liftnya paling tinggi. Berarti, kalau paling tinggi, liftnya itu adalah uh, asosiasinya yang paling kuat gitu ya. Confidence-nya juga gitu. Nanti kita bakal uh, sorting kadang-kadang ketika liftnya tinggi, bermoderkan video yang tinggi, jadi uh, kita bisa sorting pakai namanya uh, weighted ranking gitu. Jadi masing-masing uh, kita lihat yang rankingnya paling besar yang mana. Uh, sederhana ya terdengarnya gitu. Jadi uh, tapi dalam, dalam kenyataannya, ketika kita mengerjakan project, uh, we fail, uh, fail dua kali. Uh, kenapa kita fail? Karena kita gagal uh, understanding the business gitu. Oke, okay? itu yang pertama. Jadi kalau kita ngerti bisnis dari awal mau ngapain, uh, algoritma itu bisa menyesuaikan dengan bisnis itu. Nah, yang kita kerjakan itu adalah, ya, kita uh, terlalu percaya dengan algoritma, makanya kita uh, failing for the first time, gitu, uh, at the beginning. Kemudian, kedua, itu kita tidak tahu, uh, kita tidak tahu model kita akan diimplementasikan di mana, gitu ya, uh, apakah kita bakal masuk ke website begitu saja, gitu, sebagai bundling, apa sebagai search engine recommendation engine, jadi kalau engine itu dia ada ada apa namanya, ada API process di in background. Gitu. Kita nggak tahu, karena nggak tahu, jadinya kita coba-coba uh, saja gitu ya. Dan um, again, saran saya uh, untuk data scientist ke depan, sebelum kita mengerjakan algoritma uh, menyentuh apapun itu tentang algoritma baiknya kita ngikutin CRISPR DM ini, ini. Jadi kita start dari business understanding sama data understanding. Ini dulu dua-duanya strong, baru kita masuk ke data preparation, modeling, evaluation, deployment gitu. Nah, bagus sih kita tahu juga nanti deployment, uh, apa namanya, uh, nya seperti apa. Habis itu baru nanti kita bakal tahu nih, data preparation, modeling, semia evaluation itu harus seperti apa. Nah, kita failing itu adalah kita nggak ngerti ini, jadi kita main aja gitu, main hajar aja, nah itu uh, ya bagus. Nah, ini nih, uh, uh, pivot pertama kita, uh, jadi yang kita lakukan di sini adalah uh, datanya sudah di clean up gitu ya, uh, data jelek-jeleknya dibuang semuanya, uh, di trimming lah. Kemudian kita masuk langsung masukin actuary algorithm. Outputnya kita akan memiliki uh, daftar produk. Kemudian kita saya search berdasarkan lift. Kemudian saya dapat ini ada yang namanya produk satu versus produk A, produk dua versus produk B. Nah, jadi di rutin berdasarkan liftnya, nah produk satu dan produk dua itu memiliki lift paling besar gitu ya. Which is good, gitu ya. Uh, berarti kalau misalkan kita pasangin produk satu sama produk A, itu bakal menjadi produk yang out outselling, gitu ya. Betul, itu bakal menjadi produk out outselling. Uh, tapi problemnya adalah, dari sudut pandang bisnis, uh, selling produk fast is not the solution, gitu ya. Karena uh, maksudnya itu bukan target mereka. Target mereka itu adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, gitu. Kalau seandainya produk satu sama produk gue uh, lakunya cepat, Istilahnya gini, produk satu sama produk A itu adalah dua-duanya best product over time gitu ya. Jadi sebetulnya tanpa dibanding pun mereka sudah selling gitu ya. Kalau kita bundling tambah cepat, tapi ketika tambah cepat apakah itu ada uh, added value-nya gitu. Mungkin ada, tapi um, bagaimana cara kita memaksimai keuntungan. Kemudian on the other side, kalau kita lihat yang paling bawah nih pasangannya, itu memiliki lift paling rendah gitu ya. Ini, ini daftarnya cuma 5, tapi sebetulnya ada sampai ratusan di bawah. Kalau saya lihat di paling bawah itu nanti ada yang ditutupnya cuma uh, 0, sekian itu. Nah itu produk-produk yang enggak uh, laku, sama-sama nggak -sama laku gitu ya. Ketika kita bandingin ya enggak laku aja gitu. Kenapa? Karena orang-orang buru-buru kepikiran yang produk kirinya. Keluar kanannya pun pasti nggak bakal kepikiran gitu ya. Oleh karena itu, uh, produk yang di bawah ini uh, bakal nggak laku forever gitu. Oke. Okay. Nah itu jadinya uh, cacatnya, uh, uh, apa namanya, algorithm kita yang pertama. Jadinya, uh, algorithm kita itu tidak betul-betul menjawab bisnis-needs. Gitu. Jadinya, uh, cuman produk populer sama populer istilahnya, tanpa kita bundling pun, uh, bias, produknya itu bakal bisa bagus. Uh, outselling. Nah, uh, kita coba masuk ke dua. Mindset kedua itu, uh, sebetulnya kita masih ngerti juga tentang bisnis understanding-nya, tapi kita gitu berpikir sedikit lebih kompleks gitu ya. Oke, okay, gimana caranya, kalau eh, gimana kalau misalkan datanya itu instead of kita menggunakan, A priori langsung, kita coba melakukan customer segmentation dulu. Jadi, istilahnya kita buat basket 1, 2, 3, 4. Nah, satu 2, 3, 4 itu dibagi berdasarkan regionnya. Misalkan, apa namanya, provinsi. Dari masing-masing provinsi, kita punya daftar receipt, kita breakdown. Masukin a priori, kemudian kita bakal dapat bundling. Ambil saja lah kita misalkan top 5 gitu ya. Dapatkan tuh 5 bundling untuk Jawa Barat. Which is good gitu ya, jadi ini betul-betul uh, customized based on uh, customer. Tapi problemnya adalah kalau kita punya 32 provinsi gitu ya, atau 32 segmentation, berarti uh, totalnya kita bakal memiliki 160 bundling option. Nah ini comes with the questions, ini bakal di-deploy gimana sih sebetulnya? Kalau di website, atau di Tokopedia, atau di marketplace seperti itu, bayangin masuk ke website kemudian lihat ada 160 product bundling, Nah, itu pasti bakal pusing nanti ya si usernya. Oleh karena itu, uh, this is not a good option. Mungkin secara value ini bakal lebih representatif daripada yang sebelum ini, nih, karena sudah kita segmentasi. Tapi, uh, apa namanya? Uh, tapi, uh, nggak apa ya, kurang praktis gitu ya dalam aplikasinya. Nah, kemudian akhirnya kita mundur lagi sedikit. Nah, uh, kita adalah, kita cuma buat satu model yang besar, tapi ada tapinya nih. Nah, itulah kita datang ke final result yang lebih fit on purpose algorithm ya. Jadi uh, mindset kita itu adalah uh, dalam produk bundling itu kita harus menggabungkan antara produk yang populer dan produk yang unpopuler. Kenapa demikian? Karena kita pengen meningkatkan sales di produk-produk yang unpopuler gitu. Oke. Okay? Nah jadi kita bakal coba melakukan a priori algorithm menggabungkan antara produk yang populer dan unpopuler. Jadi kalau di sebelumnya di sini adalah semua yang produk kiri sama kanan itu adalah uh, every product, sekarang kita coba gabungkan yang kiri itu ada ya adalah yang populernya ini kan itu ada yang populer. Kemudian kita bakal lihat nilai liftnya yang paling besar yang mana itu bakal kita banding. Things like that lah. Jadi uh, uh, lebih sederhana karena kita akan menghasilkan bundles, kemudian uh, dari situ pun kita bakal bisa menghitung, uh, meng mengestimasi kira-kira economical benefitnya itu untuk company berapa gitu. Terus kenapa sih kok kita eager banget pengen ngejual barang-barang yang enggak laku gitu ya, nggak populer? Ya pertama, barang-barang yang di gudang itu, itu suatu saat bisa uh, rusak gitu ya, either kena tikus atau apapun itulah. Pokoknya menghindari kerusakan itu baiknya kita uh, keluarkan dari gudang secepat-cepatnya gitu ya. Kemudian paling enggak kalau misalkan dijual dengan diskon pun masih dapat revenue gitu ya, bukan profit revenue. Nah, kemudian um, kita bisa update uh, apa namanya line up baru dengan produk-produk baru yang sudah hadir. Lebih um, kayak gitu ya. Uh, selanjutnya, ini pembahasan tentang lebih detail tentang funnel uh, resort yang sudah kita kerjakan. Itu akan dijelaskan oleh um, Mbak Sina. Mbak Sina, silahkan ya. Aku hand over ke kamu. Udah kelihatan screen-nya? Sudah, aman-aman. Okay. Jadi, berdasarkan uh, final mindset kita tadi, akhirnya kita rangkumkan use case kita adalah untuk membuat recommendation uh, untuk mendapatkan product bundling. Dengan menggunakan teknik-teknik descriptive analysis sama predictive analysis, kita ingin membantu klien uh, kita supaya dapat meningkatkan cross-selling dan upselling Cross-selling itu adalah pembelian lintaskan kategori, jadi misalnya baju sama roti, terus upselling itu misalnya uh, adalah pembelian barang yang nggak terlalu mahal dengan barang yang mahal. Yang kita harapkan adalah dengan database product bundling ini hasilnya lebih akurat dan bisa mening meningkatkan sales klien kita. Tantangan yang kita bisa hadapi dalam mengerjakan proyek ini adalah datanya tidak lengkap dan nggak ada review yang terasosiasi sama produk. Nah, di modelingnya ini, kita pertama membedakan produk-produk kita, kita kategorikan ke dalam populer dan less popular. Lalu, ada juga market ready dan discontinuous. Asumsi kita adalah bahwa data yang kita gunakan ini adalah valid. Terus, bundlingnya hanya untuk barang-barang yang market ready, dan uh, ada hitungan untuk markupnya. Untuk menghitung nanti modal barang-barangnya ini berapa. Lalu, rekomendasinya kita um, menggunakan market-basket analysis sama user-based collaborative filtering. Jadi seperti yang Pak Evo dijelaskan tadi, kita akhirnya memutuskan untuk menggabungkan antara popular item dan less popular item, di mana popular itu kita asumsikan adalah produk yang selama 20 hari terakhir pembeliannya lebih dari 20, uh, 20 unit, dan yang less popular itu yang, lebih, yang kurang dari 20 unit itu keduanya kita bundle sehingga nanti si klien uh, kita mendapatkan peningkatan dalam revenue dan juga yang produk yang sebelumnya tidak populer jadi dibeli dan juga dead berkurang untuk si pembeli dia lebih beruntung karena dia dapat lebih banyak produk pada harga yang lebih murah kita mencoba uh, data kita kita pisahkan yang populer dan populer tadi itu uh, menggunakan analisis seperti ini, jadi di X aksesnya itu ada nama-nama produknya, kita sortir berdasarkan dari jumlah pembelian yang paling tinggi ke paling rendah, di mana salesnya itu ada di Y di y axis-nya Kita batasi yang populer ini adalah beberapa produk yang pertama, lalu sisanya unpopular dan discontinued. Dari hasil filtering ini kita temukan ada 44 discontinued produk selain produk-produk yang sudah dinyatakan discontinued oleh klien kita dan juga kita temukan ada 22 yang populer dan produk yang tidak populer. Ini mungkin untuk penjelasan nanti di akhir, kalau ada yang mau tanya-tanya lebih teknis. Jadi, uh, setelah memfilter, mengolah data dan melakukan market basket analisis, kita mendapatkan beberapa produk bundle. Sedikit mereka kembali, kriteria kita untuk bundling ini adalah satu produk harus populer dan satunya unpopular. Lift-nya juga setidaknya satu karena asosiasi antara dua item lebih kuat ketika lift lebih dari satu. Untuk membuat bundle ini menarik, kita ada suggest beberapa alternatif. Yang pertama itu diskon 30% pada barang yang tidak populer, ada buy one get one, dan diskon 50% pada keseluruhan bundle Untuk menentukan promosi mana yang paling bagus, kita lihat ke, ke keuntungan yang kita dapatkan. Rumus untuk menghitung keuntungannya selalu sama. Harga, harga jual dikurangi dengan modal, cost pun hanya modal untuk barang yang lebih populer ditambah dengan harga barang yang tidak populer. Untuk diskon 30%, harga jualnya tinggal harga barang populer ditambah dengan barang yang tidak populer di diskon 30%. Untuk buy one get one, kita ambil harga barang yang lebih mahal untuk jadi harga jual, bisa saja barang itu yang populer atau tidak populer. Lalu untuk diskon 50% pada bundle secara keseluruhan ya kita diskon saja 50%. Perhitungan modelnya kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Ini berdasarkan asumsi uh, asumsi modeling kita tadi yang dikasih sama klien. Lalu dengan initial kriteria kita tadi kita mendapatkan beberapa alternatif produk bundle sebagai berikut. Cara bacanya begini. Untuk produk A ketika dibundle dengan produk satu dan kita gunakan diskon 30% pada si produk A ini, kita dapat untung per penjualan itu adalah 17700 Karena tulisannya ini di bold, artinya dia cross-selling. Artinya dia lintas kategori, seperti contoh yang saya berikan tadi, baju dengan kue, kan beda kategori. Lalu karena dia hijau, dia juga upselling, jadi dengan badal ini pembeli juga membeli barang yang lebih mahal. Nah, tidak hanya melihat keuntungannya didapatkan, kita juga mau lihat seberapa signifikan efek bundle ini pada revenue. Untuk itu, kita tentunya perlu membandingkan revenue tanpa bundle dan dengan bundle. Di sini barang populer saya sebut sebagai A, tidak populer adalah B, dan ada hashtag itu artinya number. Dan kita asumsikan jumlah salesnya ini dari penjualan 20 hari terakhir. Revenue normal kita hitung adalah jumlah sales barang A dikali dengan harga jual A. Nah, untuk lihat efek bundling, kita mau lihat gimana kalau 10% aja dari sales di barang populer itu adalah sales bundling. Jadi, sisa sales A sisa 90% dari nilai awalnya tadi. Sehingga revenue dengan bundling adalah jumlah produk bundle dikali dengan harga jual bundle ditambah dengan jumlah sales A dikali dengan harga jual A. Harga bandelnya seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Lalu hasil-hasil dari analisis kita, kita rangkumkan dalam satu tabel. Ada kenaikan revenue dengan bundle, dan juga ada lift value-nya. Untuk memperhitungkan kedua hal tersebut, revenue increase dan lift ini, kita tambah satu kolom di ujung kanan, di mana angkanya akan semakin besar ketika revenue increase semakin besar, dan lift semakin besar. Lalu kita presentasikan bundle-bundle tadi seperti ini. Jadi, Misalnya, bundle 1 antara A dan B ini promosi yang paling menguntungkan adalah buy one get one. Dengan free-nya adalah produk A, keuntungan yang didapatkan per penjualan sekitar Rp32.000, dan kenaikan revenue dengan bundle ini adalah sekitar 27%. Lalu, selain membuat produk, bundle ini kita juga membuat recommendation engine. Di sini, kita gunakan user collaborative filtering, di mana user collaborative filtering ini cara kerjanya adalah dia mencari kemiripan antara dua user, misalnya user A dan user B, berdasarkan apa yang dibeli dan seberapa banyak barang itu dibeli. Jadi misalnya kalau A dan B ketemu mirip, kalau si B ini mau beli deterjen untuk pertama kalinya, kita bisa lihat si A yang tadi mirip dengan si B ini, terus kita bisa prediksi kira-kira si B bakal beri berapa, berapa botol deterjen Konsep itu kita implementasikan di Python di mana kita bisa input user ID dan produk ID, lalu kira-kira user X itu akan beli barang Y dengan jumlah berapa. Karena user dan produk dari klien ini banyak, kita juga kasih alternatif supaya langsung di-print aja semua alternatif user X akan beli Y berapa, user X akan beli barang Z berapa. Gitu. Implementasi dari rekomendasi ini bisa kita deploy di website. Jadinya akan seperti fitur customers who bought this item, also bought, seperti di Amazon dan eBay. Tapi untuk ini, perlu customer login supaya ke track history pembeliannya. Dan pengguna cenderung males login kalau bisa beli tanpa login. Alternatif lainnya, kita uh, kasih tahu adalah klien bisa ambil user ID dari pelanggan dan cari dia kira-kira bakal beli barang yang paling banyak apa. Lalu dia bisa langsung reach out lewat email atau SMS atau chat di e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia. Jadi untuk merangkumkan project produk bundling dan recommendation kita menghasilkan empat produk bundle dengan satu ditemukan yang paling baik adalah menggunakan promosi buy one get one dan sisanya paling menguntungkan ketika promosinya adalah 30% diskon pada barang yang tidak populer dan kita juga buat recommendation engine yang kita suggest bisa diimplementasikan di website atau untuk menghubungi pelanggan secara langsung. Nah, yang kita pelajari dan mungkin teman-teman juga bisa dapatkan dari project ini adalah bahwa pertama, pastikan kita mengerti bisnis, dunia bisnis, dan implementasinya itu mau seperti apa sih. Kedua, jangan terlalu percaya sama algoritm yang ada dan lihat kembali hasilnya. Masuk akal enggak? Cocok enggak untuk bisnisnya ini? Yang ketiga, selalu think out of the box. Cari akal gimana supaya ketemu metode atau implementasi yang terbaik untuk Uh, goal kita tadi bagaimana dan yang terakhir tanya-tanyalah sama orang yang lebih berpengalaman supaya tidak mengalami kegagalan yang sama lagi. Itu so, saja dari kami. Oke, okay, thank you uh, Mas Epo sama Shina ya, very insightful. Uh, mungkin aku sedikit recap ya menarik. Ini uh, produk banding menggunakan uh, algoritma a priori lalu uh, konteksnya menggunakan uh, MBA gitu ya market basket analysis sebenarnya produk bundling ini lebih ke pengelompokan gitu ya dua atau lebih barang yang menjadi mungkin kalau teman-teman uh, pernah di retail ataupun teman-teman tahu itu dalam satu SKU gitu ya sebutannya di pelanggan hanya membayar untuk satu item biasanya uh, produk bundling ini uh, kalau kalau kita melihat kultur Indonesia itu lebih ketika pada saat Ramadan atau pada saat Natal gitu ya. Jadi ada Ramadan, ada pro, ada produk uh, sirup-sirup gitu dibanding dengan apa misalkan oh sirup dengan uh, ketika Ramadan tuh orang butuh sirup dengan buah-buahan gitu. Nah, itu salah satu bentuk uh, produk banding seperti itu dan uh, menariknya adalah uh, impact meng, apa mengimplementasikan produk banding ini bukan mungkin secara langsung akan ke revenue gitu ya karena mendorong mencoba untuk boosting barang-barang yang kurang terjual menjadi terjual tapi sebenarnya ada impact yang lain yaitu cost-nya yang sebenarnya tidak dirasakan langsung yaitu seperti inventory tadi ya dikatakan oleh Mas Epo bahwa uh, mengurangi mengurangi cost inventory memang uh, ketika kita di inventory itu kan ada perputaran barang ya artinya barang yang masuk di inventory harus uh, rate-nya itu harus, harus harus harus harus kecil gitu artinya harus cepat keluar juga dari inventory artinya harus kejual Nah, itu salah satu uh, mengurangi cost inventory yang tadinya inventory-nya untuk 10 mungkin bisa untuk 8 karena yaitu itu perputarannya cepat dengan mengimplementasikan produk bundling seperti itu. Uh, very insightful. Uh, memang kalau untuk produk bundling ini seperti uh, melihat yang disampaikan dengan Mbak Sina tadi, melihat uh, karakter atau behavior ketika orang membeli, ketika orang mencoba, Uh, behavior-nya sama antara orang B dengan orang A memiliki kurang lebih behavior sama maka akan direkomendasikan seperti seperti orang A seperti itu. Oke, okay, uh, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan menonton dulu ya satu video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 Kita masuk ke Q&A session untuk Mas Epo sama Shina. Ini ada dua pertanyaan ya uh, saat ini. Yang pertama dari Camelia Regista. Untuk market basket analisis ini hanya bisa menggunakan bahasa R ya atau menggunakan Python. Nah, mungkin bisa uh, dijelaskan menggunakan menggunakan... Menggunakan Python atau Arak seperti apa? Silakan antara Mas Epo atau Sina. Mas Sina, silahkan, Mbak. Shina, silakan, Mbak. <laughs> Kita sih kerjain seluruh proyek ini di Python, pakai jupyter notebook, jadi bisa pakai Python. Benulnya, Mau aku tunjukin notebooknya, tapi karena ada data yang confidential, aku bisa ditunjukin Mungkin nanti kita edit dulu okay. bagian-bagian confidential baru bisa di-share. Ya, mungkin package yang digunakan atau uh, apa ya library, library yang digunakan dari Python mungkin bisa disebutkan, bak. mungkin teman-teman pengen tahu. Mas, apa uangnya, Bang? Ya, sih, waktu itu cuma lihat itu sih Karena algoritma relatif itu sederhana ya, Mas Rahul. Jadinya kita buat aja sendiri pakai iterasi simple gitu. Sebetulnya nggak mesti pakai Python sih kalau kita sudah tahu algoritmnya karena ini sederhana ya cuma ngitung support, live sama confidence. Sebetulnya pakai Excel pun bisa gitu. Kemudian kalau pakai R itu pasti bisa juga selama dia ada logiknya iterasi dan segala macam pasti bisa. Pakai C juga pasti bisa. Cuman kita pakainya Python karena sepertinya paling ini ya paling mudah dipakainya seperti itu mas. Oke, okay, artinya memang kalau untuk python bisa juga menggunakan package ya kalau nggak salah itu ada uh, a, priori, a priori underscore python itu juga bisa tapi terkadang untuk market basket analisis uh, banyak orang pengen coba customize sehingga menggunakan uh, bisa dibilang membuat fungsi sendiri gitu kita coba misalkan bisa dibuat ke class class atau mungkin bisa dimasukkan ke function dengan uh, log logik logik yang uh, sama dengan uh, market basket analysis mungkin itu lalu pertanyaan kedua uh, pada tahapan data understanding dan data preparation Langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar didapat data yang bukan garbage in, garbage out, sehingga pengolahan data oleh data scientist sesuai keputusan yang diharapkan secara primitif? Jadi, kalau yang ada. kita lakukan sih ini ya: pertama, kan masing-masing kolom itu kan ada tipe datanya, contohnya seperti yang maksudnya yang bisa kita aktifkan secara secara real gitu ya, contohnya harga barang, harga barang itu nggak mungkin negatif kan, jadi kita filtering based on, ya kita, bukan filtering, kita sorting aja, kalau ada yang negatif itu kita cari tahu kira-kira itu negatif karena apa, apakah return atau segala macam, kemudian untuk, apa namanya, untuk jumlah juga nggak mungkin ada negatif ya, kalau negatif itu kita highlight kira-kira kenapa, tidak, tidak langsung kita drop ya datanya, kita tanya dulu ke usernya, Uh, itu terjadi karena apa kalau nggak salah terjadi juga data kita ya China ya. Kemudian uh, untuk apa namanya kita kan tadinya kan menggunakan uh, customer segmentation. Nah ketika kita mau segmentation itu provinsinya tuh ternyata banyak yang typo gitu ya. Contohnya seperti ada yang tulis Jakarta, ada yang BKI Jakarta itu tuh harus kita translate menjadi satu yang sama gitu ya. Jadi salah satu effort yang kita kerjakan di di project ini adalah uh, cleaning up it ya yang uh, apa namanya duplicate duplicate uh, features buat buat uh, apa namanya buat customer segmentation kemudian ini sih sama satu lagi yang agak sedikit repot itu adalah uh, kan kita mencoba membuat ini ya uh, apa namanya uh, dalam tanda kutip last 20 days uh, sale gitu ya untuk sorting, jadi ketika kita mau sorting, uh, data yang populer semuanya populer kita tidak menggunakan the whole data ya, data selama satu tahun, tapi kita hanya menggunakan the last 20 days data gitu kenapa last 20 days? karena kan kita pengen uh, forecast dalam jangka waktu pendek gitu ya, jadi kita menggunakan data 20 hari, terus kenapa enggak 21 hari atau 25 hari nah itu 21, 20 harinya pun kita kira-kira gitu ya, jadi enggak ada justifikasi uh, yang, apa ya, yang harus kayak gini, enggak ada. Nah, untuk sortingnya itu kita harus punya ini kan, uh, time ya. Nah, dari kolom dari data kita, uh, feature time kita itu ternyata enggak clean juga. Jadi banyak yang typo-typo gitu ya. Ada yang formatnya uh, tanggal saja, ada yang pakai date dan time gitu, ada yang time saja gitu, ada yang kebalik bulan tanggalnya, ada yang tahunnya 2020. 2022 gitu padahal kita belum Nah itu harus kita sorting, kita clean up dan segala macam. Nah uh, itu sih yang kita kerjakan so far yang apa namanya yang yang agak lama kerja ini Tapi setelah semuanya di cleaning up, uh, jadinya justru gampang banget kita mau ngolah ngolahnya. Paling menambahkan Karena okay. mau kerja kan kita kita dengan barang-barang udah market tadi, tentunya kita ya? barang-barang yang discontinued, yang bandel-lingling extinct kita remove dari data kita supaya nggak terlibat lagi bandel itu dalam ketika membuat market basket analysis. Iya betul. Jadi yang, yang masuk ke main data frame kita tuh hanya yang market ready saja gitu. Yang nggak market ready sudah kita drop. makasih kasih Mas Oke, okay, great. menarik ya. Uh, artinya effort banget ya, Ria untuk cleansing, lalu untuk labeling uh, dealing with duplicate, dealing with missing value, pasti uh, bisa dibayangkan mungkin dari 100% lebih banyak, ya uh, 60-70% ya untuk uh, engineering di datanya oke, okay. uh, ada pertanyaan yang menarik lagi dari mas Rizky Prima uh, Mau tanya, misal kita punya produk baru launching, jadi produk baru gitu ya. Gimana strategi kita melakukan bundlingnya, sedangkan itu produk baru. Uh, bisa dijelaskan ya sama teman-teman nih, kira-kira ada produk baru, lalu uh, kita ingin menerapkan strategi bundling, sedangkan produk baru itu kan belum tingkat salesnya itu kan belum tinggi gitu ya, secara kuantiti. Nah, untuk menerapkan uh, produk bundling ini seperti apa? Aku sih, tidak terbayang ya kalau ada produk baru seperti apa. Um, mungkin logikanya kalau aku sih, jika ada produk baru, kita lihat dia masuk kategori jenis apa, gitu ya. Apakah dia masuk ke kategori jenis sampo, sabun badan, gitu ya. Uh, uh, minyak penumbuh, apa namanya, kumis, asal, apa. Nah, kita coba compare dengan produk yang sama, gitu ya, yang sekelas. Kira-kira trennya tuh seperti apa ketika launching dan segala macam. Kemudian selain kita coba segmented berdasarkan jenis produk, mungkin kita segment juga berdasarkan uh, klasifikasi harganya ya. Jadi uh, kita harus tahu juga sih sebetulnya si buyer kita itu range uh, buying powernya itu berapa maksimumnya itu rata-rata belinya itu berapa. Nah nanti kita posisikan produk kita itu ada di level mana? Kalau di level tengah, berarti uh, berarti apa namanya? baiknya di apa namanya dibanding dengan produk yang level tengah juga atau middle sama middle lower sama lowernya itu hal-hal yang produk exercise sih sebetulnya uh, kalau saya bisa bilang nggak bisa kita generalisir kita harus lihat datanya dan lihat kita punya data apa dan segala macam begitu mungkin mbak Shana bisa nambahin ya kalau ada ide hmm, ide dari Uh, ide dari aku, paling apa bisa menerapkan sesuatu kayak item collaborative filtering, tapi yang diterapkan itu bagian dari similarity metricnya, jadi entah kita emang udah punya list dari, jadi setiap barang kita punya list fitur-fitur gitu, dan itu misalnya masing-masing ada skornya, dan kita pakai similarity metric untuk lihat, oke okay, ini barangnya similar dengan barang apa yang udah existing gitu. Dan itu bandelnya biasanya dengan apa yang kita, Temukan terbaik, eh, ya, artinya melihat ke similarity-nya ya dengan produk lain, uh, produk launching yang baru ini. Uh, aku ada uh, dari teman-teman ini, ada pertanyaan lagi uh, untuk untuk Mas Epo dan Vina uh, sebentar. Jumlah data unpopuler tadi cuma ada tiga, sedangkan yang populer ada 22. Ini termasuk imbalance datakah, atau mungkin ada trik, case untuk seperti ini? Nah, uh, jadi tadi kita sempat pilih ya, uh, 20 data populer sama 30 unpopuler. Sebetulnya itu, uh, again itu kayak personal justification aja. Jadi sebetulnya kan produknya data kita tuh ada 96 jenis produk. Nah kemudian dari 96 jenis produk itu uh, kita cut gitu ya, uh, yang for the last 20 days untuk 20 hari terakhir yang salesnya itu ada di 20, puluh. Kenapa dua puluh dua puluh? Itu juga self identification uh, Itu kita bilang sebagai data yang eh produk yang uh, discontinuous ya. Jadi uh, sudah tidak on market lagi. Sedangkan sisanya itu yang on market. Yang on market itu ternyata jumlahnya tidak terlalu banyak, itu, mas. Uh, jumlahnya sekitar berapa ya? 23 Oh, tidak salah gitu ya, tapi perlu dicek lagi karena saya nggak hafal juga numbersnya. Nah, dari, dari list of data yang produk itu, saya select top 20. Top 20 itu sebagai uh, apa namanya uh, produk yang populer. Nah, kenapa saya banyakin uh, produk yang populer? Karena kan kita pengen ini ya, uh, apa sih namanya? Uh, mengedepankan produk yang populer dulu baru kita tempelin produk yang nggak populer itu sebagai apa namanya supaya seba, uh, sebagai uh, perhitungannya kurang lebih seperti itu tapi ya ini banyak-banyak yang apa namanya self-justification juga terus uh, kenapa nggak pakai angka yang lain itu 30 atau berapa well sebetulnya uh, itu perlu apa ya perlu more times dan mau exercise gitu ya, uh, juga harus dihitung juga secara keekonomian uh, yang paling beneficial itu yang mana, jadi harusnya buat banyak case tapi karena waktu kita ya waktu itu hanya satu bulan mengerjakannya uh, jadinya uh, this is the best we can do, tapi di, uh, ini memiliki potensi untuk dikembangkan lagi ya dengan apa namanya, uh, dengan perhitungan-perhitungan uh, yang menjual lebih detail dan dibuat banyak-banyak case gitu. Oke, okay, Mas. Menyambung pertanyaan yang tadi, untuk populer dan tidak populer itu uh, justifikasinya apa ya, maksudnya uh, kapan dia dikatakan populer atau kapan dia dikatakan uh, tidak populer mungkin? Jadi uh, produk yang masih on market itu kan kita sorting berdasarkan numbers of sales yang Masih. Nah, kemudian uh, tentunya yang sales-nya paling tinggi itu masuk ke data, uh, masuk ke produk yang populer. Jadi kita punya sekitar 23 list of uh, product gitu ya, yang masing-masing produk itu punya numbers of sale. Jadi kita pick top 20 aja, top 20 itu uh, sebagai uh, produk yang populer dan sisanya itu uh, berarti ada tiga ya, itu uh, produk yang non populer. Nah, yang tadi kan, kenapa 20 gitu ya, nah itu sebetulnya uh, bukan magic numbers juga ya, cuman kita uh, sempat cobanya pakai debt numbers gitu. Oke, mungkin uh, menambahkan juga, ya mungkin uh, pemilihan angka itu uh, seperti trial and error, masih ya. Artinya memang kita mencoba untuk mungkin angka 25, mungkin bisa lebih atau mungkin bisa turun dan juga mungkin uh, tergantung industri juga, gitu sepertinya. Karena uh, bisa dikatakan, walaupun sesama retail, Tetapi jika Barang yang dijual atau Setiap barang kan punya karakteristik Masing-masing ya seperti Oh barang ini yang dikonsumsi uh, Manusia sebagai uh, Kebutuhan primer Oh barang ini dikonsumsi Manusia sebagai kebutuhan sekunder Mungkin itu juga akan uh, menjadikan uh, Pertimbangan gitu Oke okay, uh, Ada pertanyaan lagi nih uh, Mungkin bisa dijawab uh, Kedua ya, antara Mas Epo atau Mbak Sina. Mungkin boleh ke Mbak Sina dulu. Hal penting apa sih mbak yang menurut Mbak itu dalam penyusungan pasangan kombinasi populer dan yang tidak populer itu? Tadi menurut um, yang kita kerjakan, proyek kita yang paling kita take into consideration itu lift sama efeknya pada revenue sih memang. Karena kan itu yang dibutuhkan oleh bisnis. Jadi lift dan kenaikan revenue. Terima kasih. Ke... Okay. Benar sih, itu uh, ultimate perhitungan kita itu lift sebagai, apa namanya, uh, lift itu sebagai bundling recommendation-nya, kemudian uh, revenue itu sebagai justifikasi ekonominya, jadi uh, buat, apa ya, selling skenario-nya lah, gitu, marketing skenario-nya. Oke, okay, oke. Okay. Uh, mungkin ada pertanyaan lanjutan ya ini menarik ya um, semisal gitu misalkan uh, kita punya data lalu dia memberikan rekomendasi barang A itu cocok dipasangkan dengan barang B dan C gitu tapi uh, ada justifikasi yang uh, semacam asumsi gitu ya dari setiap manusia misalkan uh, oh ternyata barang A ini enggak sama B sama C biasanya cuma sama B nih lebih banyaknya nah Apakah pertimbangan tersebut mengikuti uh, data atau memang uh, disesuaikan dengan uh, fakta yang ada di lapangan gitu ya Mas? Ya menurut Mas Epo gimana, tembak? Ya jadi again harus balik ke data sih. Uh, mungkin ini ya case-nya kalau perusahaannya sudah punya data yang banyak itu lebih baik trust sama data sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang Uh, data yang di-collect di luar sana gitu, rekomendasi item di luar sana belum tentu apply ke kita karena many different things gitu. Yang pertama, misalkan gini, logic ya kalau misalnya kita uh, apa namanya, bandingin bundling produk yang harganya murah dengan yang super mahal gitu ya, yang luxury level. Nah, ketika ada gap seperti itu, uh, tentu nggak bisa kita samain ya gitu. Um, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah uh, Uh, apa namanya ya punya data apa enggak kalau misalkan punya data uh, baiknya depends uh, menggunakan data sendiri ya tapi kalau misalkan kita tidak punya data nah itu mungkin case nya uh, kita menggunakan tren yang ada di luar sana begitu ya um, karena ya yeah, daripada enggak ada justifikasi sama sekali pada tebak-tebakan itu mungkin menggunakan data mungkin mbak Sina bisa nambahkan ya ya yeah, uh, maaf saya matikan kamera tadi lagi lagi uh, jadi kalau menurut saya Justru, itu yang menarik dari menggunakan data, karena ada Unpredictable association yang kita dapatkan, oh, jadi maksudnya Unpredictable behavior yang sebenarnya kita temukan dari user-user itu sendiri Dan uh, kalau aku sendiri sebagai pembeli, malah jadi kayak interesting moment kayak Wow, I didn't know I needed this, tapi also the company knew me better than aku sendiri gitu Jadi malah menjadi nilai plus bagi customer kalau aku lihatnya Oke, okay, narik ya. Uh, lalu terkait implementasi uh, produk bundling ataupun let's say market based analysis sebagai acuan untuk produk bundling ini, uh, tingkat pengukurannya itu seperti apa sih? Apakah kita akan mencoba untuk uh, produk bundling lalu habis itu kita melihat uh, revenue-nya kah setiap produk atau atau seperti apa? Apakah ada langkah untuk pengukurannya gitu kan? Artinya tidak semerta-merta kadang kita punya satu ide di company lalu coba kita melakukan produk banding tapi pasti ada satu pertanyaan gitu ya. Bagaimana ini pengukurannya? Keakuratannya bagaimana? Lalu untuk mengukur impact-nya tuh kemungkinannya tuh seberapa besar produk A digabung sama produk B akan terjual. Itu seperti apa sih? Sejujurnya di project kita kita tidak sempat melakukan pengukuran ya kira-kira impact-nya sebesar apa. Maksudnya ketika kita rilis nih bandingnya kira-kira saya akan meningkat berapa persen itu kita tidak melakukan perhitungan. Sebetulnya sempat sih asal-asalan gitu ya karena sebelumnya si company itu sempat melakukan beberapa apa namanya beberapa apa sih namanya kayak promotion gitu ya tapi promotionnya berbeda dengan yang kita lakukan gitu ya jadi dia buat bundling, promotion segala macam kemudian di situ ada peak, apa namanya pick sales uh, sebetulnya kita bisa aja pakai model peak sales itu tapi um, agak sedikit berbeda karena peak sales yang mereka yang terjadi itu, itu bersamaan dengan uh, apa namanya, marketing promotion yang ada di marketplace-nya jadi kalau misalkan pernah dengar 12, 12 99 gitu-gitu itu kan terjadi pixel sales nah pada saat pixel sales itu mereka lepas bundlingnya itu laku banget Nah sedangkan yang kita ini sudah kita bundling, itu akan disimpan dalam inventory yang eh, yang apa ya yang yang normal based marketing gitu ya Nah ketika kita masukin situ Apakah applicable dengan eh, yang bikin yang tadi Nah itu kita juga belum apa namanya belum belum punya modelnya Seperti apa gitu. peningkatan sales juga kita masih belum kebayar yang kita punya itu adalah Item per sale-nya itu, eh, sorry, revenue per sale-nya itu kira-kira berapa itu yang sudah dihitung sama china? Mungkin saya bisa tambahin ya? Um, enggak, kayaknya udah dijelaskan apa <laughs> itu. Tapi ya, kita nggak sempat menghitung yang um, Mbak china ya. Dia ya, memprediksi sales kira-kira akan selaku apa barang itu, enggak. Tapi melihat efek signifikansnya bandel ini pada pendapatannya mereka akan seperti apa, itu yang kita lakukan sama untuk yang kita harapkan dengan adanya lift value itu, uh, karena lift value-nya sangat tinggi, seperti seolah-olah itu menjadi garansi kita bahwa orang-orang bakal mau beli ini. Maksudnya, ini adalah produk bandel yang masuk akal dan orang mau beli, gitu. kalau menurut kalian, terus nih. Uh, artinya bisa coba aku simpulkan bahwa memang ketika kita dapat pandemi ini dulu mungkin kita tidak realize gitu ya, bahwa masker ini bandingnya dengan hand sanitizer gitu ya orang uh, masker mungkin akan beli masker aja ternyata dengan uh, kondisi seperti ini uh, ya coba implement masker dengan uh, hand sanitizer ya memang impact-nya setelah mencoba untuk melakukan banding itu nanti akan akan terlihat gitu ya pastinya karena butuh uh, satu periode tertentu yang harus sebagai pengukuran melihat dari penjualan ataupun uh, sisi yang lainnya juga gitu apakah perputaran kos di inventory-nya tadi berkurang yang ya yang memberikan impact lain lah dibanding cuma melihat uh, revenuenya aja selain listing daripada penjualannya entar Oke, okay, thank you teman-teman. Saya ingatkan kembali untuk feedback form-nya akan dibuka sampai jam 10. After uh, acara ini nanti mungkin teman-teman bisa reload kembali uh, dan mengisi feedback form-nya uh, sampai, sampailah kita di penghujung uh, kegiatan ini. Deh. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Epos sekali lagi dan Shina yang telah berbagi insight ke kita tentang product bundling untuk uh, retail gitu ya Tentunya thank you ya mas thank you Sina And juga kepada teman-teman Yang udah mengikuti sesi talks on Hingga selesai thank you Jangan lupa untuk follow instagram Kita ya at ikra Underscore id dan uh, At underscore Ikra teman-teman bisa update Kegiatan talks on Malam ini ke Insta Story uh, Instagram story kalian Dengan memberikan caption tentang Talks on kami tag at ikra underscore ID dan at kelas data underscore ikra karena kami sudah menyiapkan empat uh, voucher diskon ya, untuk class on by ikra senilai ratus ribu orang untuk empat orang followers ikra yang beruntung dan saya menginformasikan juga bahwa minggu depan akan ada sesi talks on bersama data MBA yaitu talks on ke-39 Uh, ikra kelas data dengan data MBA dengan judul How to Perform Discount Optimization to Increase Revenue for Consumer Goods. Nah, nanti akan dibawakan oleh Mas Arjuna Aji Negara, uh, Manager IT Service Improvement Management at Telco Industry, serta peserta data MBA 4 dan Yusa Putra sebagai data enthusiast dan serta sebagai peserta data MBA 4. Uh, seringkali dalam menjalankan suatu bisnis itu harga yang ditawarkan ke customer harus sesuai dengan harga di pasaran gitu ya. Jadi uh, mungkin kita pengen coba untuk eksplor bagaimana sih uh, diskon optimisasi yang bisa diterapkan gitu ya untuk uh, industri memahami faktor-faktor apa aja yang ingin dipertimbangkan atau ditetapkan untuk produk. Jadi bisa mengikuti tolson kami minggu depan uh, untuk uh, yang ingin daftar nanti bisa dipantau ke sosial media kami juga. Please stay safe and healthy, stay social distancing, but digitally still connected. Oke, okay? saya Rahul, pamit undur diri. Good night and see you at the next talk spot. Thank you all, bye bye. Terima kasih semua. Makasih semua, selamat malam ya. Terima kasih semua.